Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yul Eko Rubianto Dari CV Mitra Usaha Indonesia Pada kesempatan kali ini Kita akan bahas tentang bagaimana Cara memilih bidang usaha Sesuai dengan KBLI 2017 Ya seperti kita ketahui Uh, mulai Agustus 2018 perusahaan-perusahaan itu bidang usahanya tidak bisa banyak kita tahu ya di akta perusahaan uh, sebelum Agustus 2018 itu itu ditulis semua bidang usaha lalu kita akan mengajukan izinnya ke Departemen Perdagangan atau Departemen terkait untuk mengurus izin nah mulai Agustus 2018 tidak bisa seperti itu lagi jadi akta perusahaan itu harus sesuai dengan bidang usaha yang mau dijalankan jadi tidak bisa global tapi harus spesifik kalau kita perdagangan ya perdagangan, kalau pariwisata ya pariwisata nah bidang usaha tersebut uh, nanti berkaitan dengan perizinan yang dilakukan secara online yaitu melalui web OSS atau One Single System oke, okay? nah webnya itu uh, ini ya, teman-teman bisa buka oss.go.id uh, melalui sistem badan koneksi penanaman modal ini jadi perizinan nanti uh, dilakukan uh, melalui web ini, oke okay? nah. Tapi ee, sebelum kita melakukan perizin, kita harus menyesuaikan dulu akta perusahaan kita sesuai dengan OSS Ya, sesuai dengan KBLI 2017 Nah, bagaimana cara memilihnya? E, langsung saja ya, untuk memilihnya itu teman-teman silahkan buka OSS.GO.ID Lalu nanti akan terbuka halaman seperti ini Oke, nah Uh, untuk melihat bidang usaha yang sedang kbl KBLI-nya, biasanya nanti di kantor notaris akan diminta ya Teman-teman mau bidang usaha apa, KBLI-nya berapa ya Ada dua cara ya, yang pertama sih uh, Seandainya saya teman-teman biasa melakukan tender, itu uh, biasanya sih dalam tender tersebut akan diwajibkan Misalnya wajib yang bisa mengikuti tender adalah KBLI nomor sekian Kalau demikian teman-teman tidak perlu repot-repot, teman-teman -repo, tinggal memberikan saja nomor KBLI-nya ke notaris untuk melakukan akta perubahan atau kalau, atau kalau perusahaan teman-teman baru berdiri, maka uh, KBLI-nya atau bidang usahanya disesuaikan saja dengan permintaan klien tersebut ya jika memang perusahaan kita dimaksudkan untuk mengikuti tender yang sesuai dengan kode KBLI nah, uh, yang kedua kalau masih baru bagaimana teman-teman uh, uh, memilih KBLI-nya, teman-teman bisa buka uh, setelah teman-teman buka web questions ini, teman-teman bisa buka info uh, referensi ya kalau nah, sini nanti ada daftar KBLI 2017 Ya, teman-teman klik saja, nanti akan terbuka daftarnya seperti ini Oke, okay? ya, inilah nanti, nah inilah yang dimaksud dengan kode KBLI-nya Ya, jadi kalau teman-teman melakukan tender, teman-teman biasanya misalnya wajib KBLI nomor sekian, nomor 0111 gitu ya Maka teman-teman tinggal menyesuaikan saja seperti ini Oke, okay? tapi kalau misalnya tidak mengikuti tender, teman-teman bisa uh, cari di sini Ya, misalnya bagaimana di sini banyak ya, ada banyak sekali bidang usaha, ada ratusan ribu. Nah, untuk memudahkan teman-teman memilih, teman-teman bisa seperti ini. Misalnya teman-teman perdagangan, nah, perdagangan itu nanti dispesifikkan lagi. Misalnya perdagangan motor, teman-teman bisa tinggal ketik saja kata kuncinya motor. Oke, nah nanti akan terlihat di sini. Oke, di sini ada industri, ada motor, ada pendidikan, ya, teknik, ya. Teman-teman bisa cari mana yang sesuai. Oke, okay, silakan cari. Nah, di sini ada juga halaman-halamannya silahkan dicari. Nanti kalau ketemu misalnya oh, saya ini bidang usahanya industri mesin pendingin misalnya. Nah, berarti KBLI nya adalah ini. Ada kode 5 digit ini yang teman-teman catat ya. Silahkan teman-teman bisa klik dua kali. Di teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kode KBLI nya di sini ada deskripsinya. Deskripsinya ini adalah bidang usaha yang, yang mencakup dari apa namanya? Dari bidang usaha, dari eh, bidang usaha yang mau kita kerjakan. Oke, okay. namun demikian uh, bidang usahanya juga tidak, tidak apa namanya, tidak kaku ya, artinya kalau misalnya masih mendekati ya, silahkan bisa dimasukkan seperti itu. Oke, okay. contoh lain misalnya saja kita mau masuk uh, event organizer gitu ya. Nah, event organizer seperti ini ya, ini berarti KBRI-nya, nanti selanjutnya juga teman-teman bisa melihat uh, apa namanya. Uh, deskripsinya ya Salah, uh, kalau sudah sesuai silahkan bisa teman-teman catat kode KBLI-nya nanti bisa diserahkan ke notaris tempat ya misalnya saja perdagangan nah perdagangan itu di nya lagi teman-teman bisa milih mana yang sesuai oke okay. misalnya saja di sini ada oke okay, di sini ada perdagangan barang dari logam ada perdagangan farmasi ya. Kalau untuk alat kesehatan, ya teman-teman bisa klik dua kali di sini lihat deskripsinya. Di sini juga nanti dilihat ya ada departemen apa yang mengeluarkan perizinan, ya. Jadi izinnya di sini siup. Di sini departemennya yang mengeluarkan uh, pendidikan uh, apa namanya uh, izin tersebut. Oke, kalau industri nanti departemen perindustrian. Oke, nah seperti itu saja uh, cara memilihnya. Kalau teman-teman sudah dapat silahkan dicatat. Nanti teman-teman bisa Uh, menghubungi uh, notaris yang memang uh, bersangkutan untuk uh, apa, memasukkan bidang usaha tersebut ke akta perusahaan teman-teman Nah kalau teman-teman membutuhkan bantuan uh, untuk teman-teman yang berada di Jabodetabek bisa uh, mengunjungi kami yaitu legalitas.blog.com sedangkan untuk teman-teman yang di area Bandung Raya dan sekitarnya Cimahi Kabupaten Bandung bisa mengunjungi web kami di jasalegalitasbandung.com oke okay, uh, sampai jumpa di video berikutnya terima kasih banyak.